Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam, dok. Bu, selamat Idul Fitri Maaf lahir dan batin ya, Bu Iya, dok. Kamu kapan pulang? Ibu masak bandeng kalau kuning kesukaannya Bu, Ibu maafkan ayah, Bu Tahun ini gak bisa ngerayain Idul Fitri bareng Ibu di rumah Gak bisa kumpul kangen banget sama ibu tapi keadaannya lagi kayak gini gak apa-apa bu. -apa, ibu doakan kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa amin bu kalau lebaran gini i suka rindu sama apapun yang ada di Gresik andai saja ini sudah hilang ya bu pasti sekarang kita lagi di ruang tamu saling cerita Nonton acara TV kesukaan kita. Bapak sehat juga kan, Bu? Alhamdulillah, Bapakmu sehat. Kamu, Bu, baik-baik ya di sana. Iya, Bu. Pokoknya Ibu jangan khawatir. Ayah akan jaga diri selalu. Iya, dong. Sungkem adinda untuk Ibu Bapak. Sementara lewat telepon dulu ya, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Và